Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Buat sobat-sobatku sedulur setulur dimana anda berada Salam sehat selalu Jangan lupa untuk Menjaga imun anda Meminum air putih yang banyak Dan oke okay, saudara-saudaraku Di kesempatan kali ini Saya Berada di Dusun Bendo ya, Kecamatan uh, Dusun Bendo adalah bagian dari Desa Randusari, Kecamatan Selogemo. Dan di kesempatan kali ini, ya, saya menemukan ada sebuah acara di sini, uh, kayaknya si parade, yaitu parade miniatur di di kesempatan malam hari ini, yaitu berketepatan di malam. 17 Agustus dan kita ketahui di malam malam 17 Agustus adalah uh, malam hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 76 dan di sini saya menemukan teman-teman uh, uh, mengadakan acara parade pecinta horek Bareng-bareng, tapi sound mini ya, sound, sound miniatur. Dan oke, enggak lama-lama kita mau mendekat, dan mungkin gimana kan? Kita lihat perangkat-perangkat yang ditampilkan di kesempatan malam hari ini. Ya, malam hari ini adalah menempati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke- Y69 objek parfum impana objek dan nah, di sini pun di sekretor juga ada perangkatnya ada. malam tanggal 17 Agustus yaitu hari malam hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 dan di sini perangkat yang digunakan di bawah kita lihat bersama menggunakan 12 power dan juga ada aksesorisnya dari itu ya RANIK aksesorisnya dari RANIK untuk crossover dan di sini untuk mixer Channel, channel ternyata juga mixernya enggak cuma satu sepuluh ada Satunya dari yang selai, yang 8. dan untuk menyedap bareng-bareng, ya, yang satunya juga aksesoris yang kita lihat di sini juga ada nah, dua nah, power ya. iya. dan untuk aksesoris menggunakan ini ya, dari DPX Di sini juga menggunakan mixer Jowo pakai mixer Jowo dan oke okay. begitulah sebutu-sebut perangkat yang digunakan untuk kesempatan malam hari ini. Tak dengarkan perusahaan, dimanfaatkan menggelegarnya menurut. dan salam sehat selalu dan saya ucap, uh, ingatkan lagi untuk menjaga imun anda meminum air putih yang banyak untuk menjaga kesehatan anda karena di keadaan sekarang masih dalam keadaan uh, COVID-19 dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan subscribe, like, komen dan share ke teman-teman anda apabila videoku kali ini bermanfaat untuk Anda semuanya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nkri harga mati